Halo guys balik lagi sama gue Wirman di channel kita yang sekarang lagi mau main Walter lagi shut shut the fuck up diem gue mau main Walter mulu bodo amat anjing ya <laughs> gue udah gold empat bodoh way dan sekarang gue akan solo rank, lagi pakai hero apa ditunggu aja nanti di champ select gue akan pakai Luke Smith <laughs> kalau buat yang kalian belum tahu ini pasti hero standar ya yang kalian pasti udah temuin juga di awal awal Termasuk yang lumayan gampang kok dipakai. Buat yang belum tahu ini, skillnya skill satunya stun terus skill 2 nya nanti nge-shield antara uh, dia dan juga temennya, terus skill 3 nya nanti dia ngeluarin area bola meledak sakit gitu kan. Ultinya dari jauh, satu map, satu garis lurus itu kena damage gitu kan. Nah, combo damage-nya sebenarnya sih lebih ke manfaatin pasifnya sih, kan setiap... Pasifnya kan setiap kita nge ngeskill kena musuh dia tuh kalau yang target yang udah kena skill kita kita pukul uh, auto attack nanti tuh kayak ada tambahan damage nah itu harus dipakai tuh pasif itu kombonya tuh sakit soalnya jadi biasanya mungkin kayak eh kena slow jadi lebih gampang kena kill kan stun plus stun habis itu lu pukul habis tuh udah ignite ulti apa mati udah standar sih kayak gitu-gitu oke Kubur kesempatan untuk menjadi mid. Oke okay. Nah untuk ambil skill awalnya Dan max nya itu apa Kalo gue sih ambilnya Skill 3 dulu ya <coughs> Buat clear wave Jadi nanti cepet ke level 2 Abis itu ambil yang ini apa, Skill 1 buat stone Oh ya skill 1 nya nya bisa 2 orang guys kalau di garis lurus Kena 1 orang terus di belakang ada orang lagi Itu kena lagi anjir jadi tembus gitu untuk yang pertama. Lawannya oh, ya Suo lagi. Baiklah. Bisa yuk kita cicil-cicil ya nya Oke nah, gitu kan. Cool. Ditambah dengan elektrokit yang menambah sakit damage-nya ya karena ngeprock di skill ketiga smile, Mati lu, wah gila sih ah. Boleh juga anjing Boleh juga ya soalnya guys anjing Gua sih yang cukup sebenarnya. Kalau kena kiunya tuh tadi, aduh, kayaknya gue rasa dia lebih mati deh. gue fokus farming aja dulu standar, bilangin nya dulu, tuh kayak gitu ya. Biar kayak gini, Terus kita cicil anjing, pukul, pukul, masih bisa pukul. Pulang lo pake itu fruit anjing. Oh iya, dia ada windshield ya. Jangan tadi karena pakai windshield, ya. wah ngapain deh? Wah, oh, nggak bisa lagi pakai headlamp kejauhan. Uh. Anjing, sedikit A lagi tuh. Kalo gua ada ulti gua ulti tuh. Kalau tau dapet, <laughs> <laughs> Gak dapet ya. Nyaris aja Kalau dia flash duluan baru hai, Mati gue hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Mama oh, mati itu tadi. I'm oh, salah gua and gua pikir dia naik ke atas lurus ke bawah dong Kawan kali anjing, wah terlalu gila nih, Master Ninja udah gue double kill nih. Ah baru masuk kalau mau ngekill anjing, mati dah dia. Sumpah emang Masteri goblok, Masteri goblok. Kurang-kurangin tuh kayak gitu guys. Kalau ada temen emang bisa ngekill musuh, ya udah masuk lah giliran dia udah tinggal setitik, kursus baru kursus masuk anjing Ayo tunggu dulu, kritnya sabar ya. Dipasti, hai, hai, hai, pakai ini <tuk> dapat dong. Gue dapat scuttle, ya pakai walti. Walaupun sebenarnya nggak worth it sih, cuman sama aja Master Yi nya is Gak ada harapan ini <tuk tangan> <tuk tangan> Ya Satu hit Eh satu hit Satu wave lagi lah Paling gue balik ngapil dong deh, nggak bisa deh. Nah, pulang dulu santai habis ini ya, masih bisa kok. Kita ambil lu dan Eko dan item-item lainnya. on my way hmm predict kenal lagi <tuk> uh, slay tadi gua nggak perlu flash ya kalau kena on jinnya jinnya jinnya jinnya jinnya alal, masuk so, gua stun dia tadi, bump, wah ada gua, sial. Kelamaan gue di atas Ya per perang proper enggak tahu gue Susah sakit banget ya Oke itu darah gua aja Kalau gitu gua harus bikin zonya Ganti dia pakai protokol in ya Oke okay. cool. Ayo sih zon Sekidaknya satu lah Oke okay, gak bisa gini Oke okay, master yi Woi wah gila mas Ria sih nggak ada otak anjing anjing berempat lagi ngepus dia malah balik setakut itukah sama Kamil ah kenasong lagi yah atur deh susu lo lah mas Ria lost you the Hmm oh, depan muka juga hajar aja guys Wukuk <laughs> Oops The has Oh no Wah push 3 2 1 Amin. ulti gua ayo siapa siapa nah ini mm. mati waduh <tuk _kan> lagi kena peluru keempat Menusin. lagi ayo Israel sayurin sayurin <tuk> kejauhan mundurnya anjing masih bisa dikaitin harusnya kamu masih ada flash anjir. yuk Lagi? Ya, yeah. Thanks sekali. Turn on my Bisa yuk. Allah. Hmm. Goal. Wah, yang belakang kena stun. Nice, Wuhuu Gila uh, Gila, wuh, Bisa langsung wuh, wuh, ini Langsung menang dong Gokil sih Ya, yeah, sebenarnya nggak banyak highlight yang penting sih di sini. Gaya dulu. <laughs> cuman ya, begitulah cara main Lux ya. Memang gua juga jadi jarang ngomong di sini tadi. Karena bi biasa aja ternyata cuman gitu doang dapat kelar anjir. Sumpah ini video tercepat gue selama main Valor aku deh. Kayaknya ya. MVP lagi. Enggak ngerti lagi gua anjing. Ya ya ya udah deh deh udah Damage deal paling gede, ya udahlah, udah udah udah cukup lah ya. Oke okay, guys, jadi segitu dulu konten Wild Trip kali ini Gue rasa ini kayaknya cepet banget deh, atau perasaan gue doang ya Soalnya emang looks kayak gitu guys, jadi hero-nya yang lumayan gampang lah, ibaratnya kena skill 1, kena skill 3, kena skill satu, kena skill 3, mau sekarat, ulti, rame-rame, udah kelar Mau mati, lu pakai shield, gitu-gitu doang sih sebenernya uh, Intinya ini magi-magi dari jauh juga ya, mirip-mirip sama Ziggs lah sebenernya, cuman dia uh, lebih bisa instan kill satu orang langsung gitu loh, kalo Ziggs tuh harus dipok-poknya agak lama Kalo ini tuh bisa langsung, misalnya kena skill 3, kena skill 1, ulti tuh langsung mati, bisa jadi gitu loh Oke okay guys, jadi segitu dulu konten Wild Thrift gue kali ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Gue Wirman, keep working ahead, banging. Kena stun! Ultima! Bola! Sorry Cabut dulu, x forever Peace out, bye bye